cuma semangatku, apa jadi pelatok, jadi pelatok, pantau ini, aku cuma resmangatku, pelatok pantau ini, kau tau rasa? pikir, menggeram pencoklat.